oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saib mancing lagi lokasinya kayak gini aja lanjut bro Dapat. Allah <sweat> <tik> streak wow. Mantap bib. Mantap, Bro. Mantap, Bro. Mana bronya? Mana bro bronya? nya Ta <susuk> Suruh Mama oke, okay, bro. Dapati wak haruan, babon bro, sini bro, angkat sini bro, wow! Oh. Angkat sini ya. Ah. Mantap, Bro. Mantap, Bro. Waktu strike nggak kelihatan. HP-nya diambil Saib. Nah, ini orang yang ngambil HP tadi. Udah di atas. Capa. Wih, mantap. Rekor Muri. Streak Iwak Karuan Babon. Oke bro, kita mau pulang. Soalnya ikan udah Gak ada lagi mungkin. Paling sisa yang kecil-kecil. Dadah dulu ya. Sampai jumpa lagi. Mantap. Dadah the awesome.